Timnas Indonesia, kembali meraih hasil memuaskan saat menghadapi klub Turki Antalya Sport jelang piala AFF. Witan Sulaiman dan kolega sukses menang telak dengan skor 4-0. Semua gol Timnas dicetak oleh, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Ezra Walian dan Evan Dimas. Antalya Sport pada pertandingan kali ini, menurunkan pemain lapis keduanya, karena sehari sebelumnya, Antalyaspor baru menjalani Liga Turki versus Alanyaspor. Meskipun menang dengan skor telak, namun Sentayong masih punya pekerjaan yang menumpuk, terutama soal kedalaman skuad. Ia pada pertandingan tersebut, semua gol kemenangan tim nasional Indonesia dicetak pada babak kedua, setelah Sentayong memasukkan banyak pemain utama ke dalam permainan. Setelah pertandingan ini, Timnas Indonesia rencananya akan bertolak menuju Singapura untuk menghadapi piala AFF 2020. Dalam menjalani TC di Turki, skuad Garuda memainkan tiga laga uji coba. Pertama kalah atas Afghanistan, kemudian menang atas Timnas Myanmar dan Antalya Sport.